Halo teman-teman Hari ini kita mencari harta karun lagi ya teman-teman Wadidaw Apa itu ya teman-teman Wah mantul Siang-siang gini kakak mendapatkan harta karun Wah ini sepertinya kereta teman-teman Oke kita simpan ya Wow ini sepertinya mainan Berbentuk gajah Wah, lucu ya teman-teman Oke teman-teman Kira-kira ini apa ini teman-teman wah ini sepertinya mobil bus ya oke kita perlu cari air bersih ya ini sepertinya mainannya keren-keren ini ini sepertinya mobil ini wow lumpurnya teman-teman lumpurnya mantul mantul tebalnya ya wah ini bola tapi bola apa wah ini ada masak-masakan ya teman-teman ya mantul wah ini apa teman-teman kalian bisa tebak ini apa ini ya wah kita tahu nanti ya kalau kita sudah ambil air oke kita susukan dulu ya oke kita langsung saja teman-teman oke terakhir ini wah ini masih ada teman-teman oke mantul kita cari air bersih kita cari air bersih ya teman-teman di mana ya? Oh, ada bak berisi air itu teman-teman Oke kita simpan sini dulu ya oh, Kakak perlu wadah ya Oke. Mana ya? Oh ini aja ya teman-teman ya Oke Kalau ada ini aja ya Eh kita cuci yang mana dulu nih teman-teman ya Oh ini dulu ya teman-teman ya Jangan-jangan oh, teman -teman ya. Wah mantul ternyata ini jajanan ini permen karet, karakter Putri Duyung. Hai, hai, hai. Aku, aku... Oke, kita simpan. Wah, kakak ternyata mendapatkan jajanan. Oke, apakah ini jajanan? Apa ini mainan, teman-teman? Wah, sepertinya ini mainan. Wah, ini mainan... Apa nih ya? Wah, ini mainan Prozen, teman-teman. Ini boneka Prozen. Oke, okay, kita simpan ya. Kalau lagi ya, okay, lanjut. Wow, ini ada lollipop Karakter badut, oke, okay, kita simpan. Oke, teman-teman, ya. Wow, ini sepertinya masak-masakan, ya, teman-teman. Oh, ini ternyata mainan kompor. Oke, okay, kita simpan Lagi nih ya, teman-teman ya Kita simpan teman-teman Wah, warnanya dari airnya dari kotor ya teman-teman ya Wow, ini ternyata mainan kasir-kasiran Oke, okay, mantu kita simpan ya Oke, okay, lanjut Apa ini besar besokan ya, teman-teman ya. wow, warnanya biru teman-teman Kalian pernah lihat mainan seperti ini teman-teman ini ternyata mainan mesin cuci. Oke, okay, kita simpan teman-teman. Mainan cuci. Ya. Oke, okay, ini teman-teman. Wow, ini ternyata kacamata. Sayang okay, kalau pakai kacamata pasti keren. Oke, okay, lanjut sih ya, teman-teman. Wow, ternyata ini kue star. Ini mainan kue teman-teman. Oke, okay, keren. Kita lanjut ya. Wow, ini apa, teman-teman? Ini ternyata mainan bintang laut. Oke, okay, simpan. polisi oh. oke okay. wah ini ada kotor ya teman-teman ini ada teman-teman ini apa? ini ada teplon teman-teman oh ini ternyata mainan dispenser mana galonnya ya teman-teman oh ini dia galonnya ya oke okay. lantun lagi ya bulat oh ini ternyata bola kate ini teman-teman oh ini ternyata mainan Bantuan, berbentuk lucu ya, teman, teman teman, teman teman, ini teman, teman ini, teman, teman teman, teman teman, teman teman, teman teman, teman teman, teman teman, teman teman, teman teman, warnanya ini, hijau ya wah ini teman, teman teman, ternyata ini mainan anak ayam. teko teko teko, teko. Anak ayamnya basah Oke, ini kan hanya mainan ya, teman-teman. Ini. -teman. Ini Oh, ini ternyata mainan kereta. Aduh, oke kita simpan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, makasih sudah menemani Kakak membuka mainan kamu mainan dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Aktifkan juga tanda loncengnya ya. Terima kasih, teman-teman. Dadah!